Kita lanjut untuk membuat fitur kedua. Nah, fitur kedua ini saya pengen bikin e, komentar. Jadi e, selain kita bisa posting, kita bisa komentar. Dan untuk sementara komentarnya saya akan tambahkan di sini, di bawah sini atau di, di sinilah ya, di sini. Sebelum e, dua button ini atau dua link ini. Nah, berhubung si komentar ini kita tidak butuh full resources, tidak butuh full CRUD, ya. Kita hanya butuh read dan mungkin insert aja untuk keperluan demo ini. Dan dia akan nempel ke pos, jadi ada relasi ke table post. gitu ya. Jadi, kita tidak akan menggunakan phoenix.gen.html, tapi kita gunakan yang private, yaitu skemanya aja yang kita generate. Sedangkan untuk controller view dan template, akan kita buat manual. Untuk melihat juga, sekalian belajar gimana cara bikin dari awal, gitu ya. Jadi, saya akan lihat snippetnya biar nggak lupa, nah ini, nah ini formatnya sedikit berbeda, sedikit aja berbeda. Gen skema, di sini kita ingin menambahkan sebuah skema baru di konteks entries. Kebetulan komen dan post itu masih satu konteks gitu ya. Kalau di DDD itu bisa berbeda konteks, bisa sama. Ini dalam hal ini kita bikin sama aja biar sederhana. Jadi entries ini adalah nama konteksnya komen ini adalah nama modulnya yang mau kita buat atau nama fiturnya. Kemudian ini adalah versi jamaknya dan kemudian diikuti dengan field. Dan kita bisa tambahkan post ID supaya dia terkoneksi atau berelasi dengan table post. Ya, di sini kita tambahkan informasi yaitu reference ke post. Ini adalah nama tabelnya. Oke, ketika kita enter maka dia akan membuatkan dua file untuk kita. File pertama adalah skemanya. File kedua adalah migrasinya lagi.